Oke, Selamat siang teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa ya, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat siang hari ini, kami bersyukur boleh berkumpul untuk membahas tentang ERP. Melanjutkan materi procurement kami, hari ini kami akan mengerjakan soal praktikum kami juga untuk mendalami materi kami Biar kami berkati kami, kami bisa mengerjakannya dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin Oke teman-teman, kita dokumentasi dulu ya boleh bantu nyalakan kameranya hari ini kita praktikum praktekkan ke dalam aplikasi SAP nya oke teman-teman silahkan lihat ke kamera ya senyum semuanya 3, 2, 1 oke terima kasih hari ini kita akan lanjutkan Materi kita yang procurement. Kalau minggu lalu sudah dibahas teorinya. Hari ini kita praktekan menginput data ke dalam aplikasi. Nah, exercise kita akan ikuti dari buku di mana kita transaksinya untuk barang test trip MMB pagar pager yaitu printer. Kita akan belanja ke vendor Baltus sebanyak 10 Printer, 10 buah. Nah, nanti setelah kita berhasil mengerjakan latihan yang dari buku, kita akan sepakati transaksi baru buat latihan teman-teman untuk barang baru yang jadi PR. Kita kan punya tugas membuat material baru, teman-teman pilih namanya monitor, mudah-mudahan itu sudah dibuat. Ini e, kita nanti belanjanya ke vendor baltus juga. Jumlahnya nanti kita sepakati ya. Ketua kelas yang nanti akan memutuskan kita mau belanja berapa banyak. Oke Nathan? Oke Ci. Ya, Jadi kita sekarang lakukan dulu yang exercise di buku, belanja printer dulu, jumlahnya 10. Jadi setelah itu e, tugas mandiri teman-teman untuk belanja monitor jumlahnya nanti ketua kelas yang akan tentukan yuk kita coba transaksinya yang sesuai di buku dulu ya Michael. Yang, purchase order. yang purchase order betul Ray kalau dari CLS saya ada tuntun teman-teman daftar demonya dari yang batch B itu membuat PO tuh video 7. Kemudian setelah dibuat kalau misalkan mau lihat display PO-nya itu video 8. Setelah membuat PO kan dokumen selanjutnya adalah dokumen terima barang, Good receipt. Ini video 9. Terus kalau mau display Good Receipt berarti video 10. Terakhir membuat invoice verification video 11. Dan melihat semua struktur dokumen itu video 12. Jadi urutannya seperti itu. Kalau yang demo ya, kalau teman-teman udah lihat demonya pasti ini praktek kita jauh lebih cepat. Saya login ke SAP isi akses. Kemudian kita akan lakukan exercise 4 tip 1 ya teman-teman. Membuat PO. Caranya kita ke transaksi. Di logistik, material management. Kemudian purchasing, purchase order. Nah untuk create kita pilih yang create ME21N. Nanti kalau teman-teman ada kesalahan untuk input data, mau diperbaiki gunakan ME22N. Kalau nanti hanya mau display saja yang sudah diinput, gunakan ME23N. Jadi teman-teman ingat yang waktu itu pernah saya perkenalkan angka 123. Seperti itu. Nah, karena kita sekarang mau create, maka kita pilih yang ME21N. Ini di close saja. Nah, vendornya, teman-teman nanti isi di bagian ini. Vendor kita itu Baltus B-Nomor strip nomor Login. Untuk membuktikan bahwa data ini itu punya kita, kita tekan tombol enter ya teman-teman. Pastikan di sini, minggu lalu kan kita sudah ganti nama vendornya ada nama kitanya. Nah, dicek. Apakah tulisan Baltusnya itu Baltus, nama kita, kemudian keterangan nomor login kita kalau sudah betul berarti kita sudah menggunakan vendor yang memang punyanya kita datanya kemudian setelah itu teman-teman ikuti di tabel di tabel di modulnya yang exercise pas trip 1 untuk uh, purchasing organization ini kita seribu purchasing groupnya sesuai dengan waktu kita input data yaitu B nomor login lalu company code nya juga Seribu. Terus kita tekan tombol enter. Kalau sudah yakin, betul datanya sudah keluar Dutchland, SAP0100 nomor login ya. Kemudian IDES AG, kita klik item overview. Di sini kita baru akan menginput, kita tuh mau belanja apa sih ke ke vendor Oh kita mau belanja printer, masukkan kodenya T strip MMB strip nomor login berapa yang mau kita beli jumlahnya 10. kemudian nanti kalau barang ini datang barang ini akan kita simpan di plan plannya kita itu seribu storage location gudangnya 0001. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Harusnya teman-teman muncul error seperti ini. Net price must be greater than 0. Ini artinya kita belum pernah beli sama sekali barang ini. Karena belum pernah beli, maka dia tidak punya harga beli. Jadi kita harus isi net price, net price itu di sini. Saya naik sedikit ya. Net price itu di sini diisi harga belinya untuk satu printer, ini 355 euro. Nah, ini itu menjawab teori yang waktu kita bahas tentang create PO. Apa sih dasarnya membuat PO? Oh, bisa tanpa dasar apapun, memang benar-benar beli baru bisa pakai purchase acquisition, bisa pakai request for quotation atau kita bisa dasarnya itu PO yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita kan belum pernah nih belanja printer ke vendor Baltus, maka net price dia kosong. Tapi nanti kalau udah diisi 35 355 euro seperti ini, kita ada PO lagi barang yang sama, printer ini, maka nanti harganya akan nempel langsung 355. Nah, ternyata harganya bukan 355 euro, ya tinggal pas PO-nya kita ubah data data harganya. Seperti itu. Sampai sini dulu, apakah teman-teman bisa memahaminya? Kalau udah error, ya, ada apa, apa ya. Kalau tidak error, kita tekan enter ya. Oh, sambil saya lihatin ke sini. Supaya kita merasa namanya sudah keluar ya, sudah dicek keluar nama printer, nama kita. Tekan enter, harusnya nggak ada error apapun, bersih. Lalu boleh tekan tombol save. Nah, sebelum saya tekan tombol save, nanti di kiri bawah ini akan ada e, nomor dokumen. Mohon teman-teman catat, kalau bisa sih catatnya di not, di notepad ya, supaya teman-teman ingat, oh hari ini kita transaksi nomor PO segini. Nah, kenapa saya minta catat di notepad? Supaya nanti pas di step berikutnya, ketika kita good receipt, kita tuh butuh nomor PO lagi. Kan ketika kita beli barang, kemudian nanti next berikutnya itu kan dokumen penerimaan barang. Pas nerima barang, dokumen kita itu refernya ke PO kita. Jadi kita butuh input nomor PO lagi. Seperti itu. Betul, nggak ada, ada error apapun di sini, sudah bersih. Lalu saya tekan save. Saya tekan save dulu ya teman-teman, sambil nyiapin notepadnya. nya Save, nah ini nomor dokumen saya. Teman-teman saya catat dulu nomornya. Nomor PO-nya 45, nomornya tiga kali, tiga, satu, tujuh, delapan, Nah, ini nomor PO saya. Saya catat di Notepad saya. Gimana? Baik, suaranya tak kecil, pisang di saya. Bisa di-save. Oh, mau share screen dulu? Silahkan. Nah, kalau sudah punya nomor dokumen itu, berarti PO kita sudah ter Ini Punya teman kita, Ray. PO header still faulty. Berarti -mmb. strip MMB nomor volume. Berarti, nah, itu nggak usah diisi, Ray. Yang atas standar PO yang ada tek strip MM, MMB itu nggak usah coba diantar lagi. Nah, sudah, ini sudah ada nomornya, dicatat pakai notepad ya, Ray. Teman-teman yang lain, apakah ada yang kesulitan? Jadi ceritanya itu adalah dokumen pembelian kita yakin setelah melewati berbagai proses mungkin penawar-nawar kayak gitu ya kita yakin beli ke vendor Baltus. Nah belinya berapa? Belinya itu adalah 10 printer. Silahkan kalau ada yang 4 strip satunya perlu dilihatin lagi. Tadi ketinggalan. Oh sudah sampai mana, Salim? udah lihat demonya Boleh. belum kalau belum lihat demonya pasti bingung-bingung sih Harus lihat, di... lihat demonya aja ya bu? udah lihat Salim belum sih bu oh. terus ketinggalannya sampai mana mau di share screen silahkan awal sih di share screen aja silahkan Salim Kalau ini yang pas apa ya? Bukan. Yang... Boleh, di Boleh di back ke uh, ini sub isi aksesnya nggak? Ya. Terus Salim ke transaksi mana? Tadi ME M21. dua ME dua N. Tuh. kemudian isi vendornya siapa tahu teman-teman ada yang sama eh, boleh ikutin dari yang salim ya baltus B strip 09 kalau mau yakin diantar dulu hmm, sudah keluar nama salimnya berarti betul purchasing organizationnya 1000 Purchasing group berarti B09, company code-nya 1000, terus ditekan enter. Setelah itu kita klik yang item overview, terus inputkan barang yang kita beli, material, yang printer itu T-MMB-09 berarti punya saling. Kemudian eh, langsung aja lah PO Quantity-nya beli 10. Terus net price-nya Rp355, plan-nya seribu, Kemudian storage location-nya 0001. Nah, boleh di -enter. Semoga nggak ada error. Nggak ada error, berarti bisa di-save. Ya, betul. Boleh di save di kanan bawah, Salim. Nah, nomor ini dicatat di notepad karena kita akan gunakan di yang step berikutnya ya. Saya stop share Apakah semuanya berhasil mendapatkan nomor PO? Ada yang masih belum berhasil mendapatkan nomor PO? Atau sudah berhasil semua? Aman ya? Oke, kalau sudah aman... Cik mau kita... nanya Cik. Iya, Nathan. Jadi, saya ketinggalan yang bagian ini, Cik. Coba. Hmm. Nah, ini... Udah ini gimana sih? Baru ngisi yang TNNB04. Barangnya jumlahnya 10. Quantity-nya Quantity 10. Net price-nya 355. Ya, sih. Plannya 1000. Plannya 1000. Terus. nya 1000. Relocation-nya 0001. Kosong, kosong, kosong, satu kosongnya tiga kali. Oke, okay. kalau di enter harusnya enggak error. Coba. Coba di enter, ya, sip, boleh di save kanan. Oh iya, sampai keluar nomor dokumennya ya. Oh ini sih oke. Okay. Teman-teman, sekali lagi nomor dokumennya perlu di input di Notepad supaya kita bisa gunakan di step yang kedua ya. Ini saya ada error uh, share screen boleh silakan Edward silakan udah gaji ya silakan Edward saya nggak bisa lihat sebentar saya nggak bisa lihat bawahnya enter delivery date Eh, tadi kayaknya waktu ke, pas masukin material, terus ke enter jadi kayak bawahnya ada ini sih. Oh, nggak apa-apa sih. Coba masukin PO quantity dulu, buat 10, price 35, 50, 50, 50, 50, 50, 50, dulu juga. Kalau ini apa? 50, location-nya 50, coba. Nah kalau seperti ini saya curiganya Edward harus buka mm01 karena ini yang salah isian data di barangnya. Jadi ini keluar dulu dari dari yang transaksi ini keluar dulu masuk ke slash mm01 deh. Bisa di save dulu ya. Yes. Kalau udah di situ mah langsung aja mm01 sih mm01 ya test trip mmb test trip mmb yang bukan mmbb tapi yang b ya terus industri sektornya orang, kayaknya kemarin sempat salah sih terus mmbb mmbb mah PR kita edward benar sih kalau yang M&M itu yang waktu pertemuan kita di unit 3. Coba aja, industri sektornya coba. Uh, mechanical Engineering. Terus, material type-nya Trading Good. Terus, Select View yang di kiri. Basic data 1. Terus Sales-sales ORG data 1 Sales general plan data Bawahnya Purchasing MRP 123 Sebentar saya tunggu Ada 8 enggak Accounting Coba dulu Ada 8 enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ya. Ini mah kayaknya belum punya ya materialnya. Ngerjain tapi nggak yang waktu unit 3. Ngerjain sih sih, cuma uh, sempat ada error kemarin. Oh, nggak apa-apa. Kalau dia udah ngerjain, dia akan ada sisi si tap -tapnya. Coba aja continue. 1000. Saya ngerjain tapi kayaknya nggak pakai kode B-nya gitu sih ya? Mungkin nggak. Pokoknya kalau kalau dia nggak ke-save tuh eh, tab mananya nanti ketahuan dari sini. Coba aja. Plannya 1000. Stardate locationnya 0001. Sales organizationnya 1000. Distribution channelnya 10. Terus di continue lagi. Ya ini mah belum bikin. Ya, dibuat aja. Printer Edward 02. Oke, strip Atau spasi Edward spasi 02. Terus saya bantu aja. Base unit of machine-nya PC. Terus material group-nya di kanan 001. Post weightnya 9 Itu teman-teman kalau di buku ada 9 kilo Kilonya tadi di kanan udah ada ya Siapa tahu nanti kita uh, quiz Satuannya beda harus dicek Kalau ini kilo Terus net weightnya 7 mm -mm. Terus ke tab yang baru Yang sales Sales ORG 1 mm -hmm. Delivering plannya 1000 di atas angka 001, turun ke bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, nah itu, 1000. Kemudian text classification yang kotak kecil, itu 1. Condition. Terus condition, itu. Condition dibuka, scale quantity-nya 1, yang kiri 2. Amount-nya 355. Terus save. Di save dulu. Lanjut ke transportation group 0001. Terus loading group yang di kanan 0001 juga. Kemudian masuk ke tab yang berikutnya. Segitiga yang di kanan harus dipencet lagi. Nah itu, ya betul. Gak apa-apa di situ juga. Purchasing group yang di bawah PC, itu berarti B02. Terus eh, lanjut ke tab berikutnya yang baru MRP1 sih harusnya. MRP type-nya PD. Bawah. Atas, ya betul, PD. MRP controller di kanan 000 no, no, no. terus lot size-nya EX mm -mm. lanjut lagi ke tab baru lagi MRP 2 Ini plan dari fleet time yang di kanan yang ada bintang merah bawah ya betul 2 hari schedule margin key di kiri itu 000 no, no, no terus lanjut ke MRP thing. Sustainability check-nya 02. Yang merah 2. Ya, itu. Itu 01 jadi 02. Terakhir accounting 1. Itu price control-nya kosong diisi price Pricenya 125. Di bawahnya ada. Nah, itu yang kiri, atas kiri-kiri right. yang moving dua oh. nah ya satu dah di save coba kanan bawah save nya kanan bawah nah sekarang coba masuk lagi ke me 21 n kan lagi vendor-nya baltus b strip nol enter Purchasing relationship-nya seribu, purchasing group B02, terus kalau udah di-enter keluar semua deskripsinya baru isi barangnya. Barangnya itu t Strip MMB ini aja, ya. Betul, gitu. jumlahnya 10, net price-nya 355, terus plannya seribu storage locationnya 0001 enter dulu nah, kalau nggak ada error berarti bisa di save sip bisa di save aja. di kanan bawah sampai keluar nomornya nah nomornya dicatat di mac betul nomor yang di bawah cia. ya yang empat lima sekian itu nanti dipakai lagi di pas buat reset Hai saya lanjut ya teman-teman setelah teman-teman punya nomor PO seperti ini kita akan lanjutkan ke step yang berikutnya yaitu good receipt supaya enak kita pakai catatan ya Jadi, teman-teman itu di eksersisnya kan membuat PO. PO ini tikotnya ME21N. Nah, setelah membuat PO, belanja ke vendor Baltus, kita akan terima barangnya. Terima barang itu dokumennya good receipt. Jelek. Terima barang itu dokumennya Good Receipt. Good Receipt itu transaksinya namanya Migo. Kalau teman-teman mau pakai rootnya dari buku boleh, tapi kalau mau langsung tiketnya tiketnya itu Migo. Yuk kita cobain ya. Kita ke Migo. Saya langsung ya pakai tiket di sini berarti. SSM nah ini yang teman-teman lihat ketika menerima barang dari vendor yang diminta untuk diinput di sini adalah nomor PO-nya, teman-teman. Jadi, yang tadi teman-teman catat di notepad, copy paste, tulis di sini. Setelah itu, teman-teman tekan enter. Di sini kita dikasih info bahwa PO itu tuh isinya printer, jumlahnya 10. Nanti kalau datang akan ditaruh di storage location ini, 001. Setuju nggak kita? Setuju. Kalau setuju, kita lihat di where, periksa alamat storage locationnya. Kalau sudah betul, plan dan storage locationnya ini tempat kita nerima barang. Turun lagi ke bawah, ada item Oke, okay. Kita checklist. Ini artinya kita setuju untuk menerima printer 10 piece. Kalau sudah oke, okay, sudah betul, tidak ada kesalahan lagi, teman-teman klik pause. Nah, dengan klik pause ini, teman-teman, sesuai dengan teori kita waktu yang kemarin bahas good receiving point, ada dokumen, material dokumen, dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan teorinya, prakteknya di sini. Klik aja pause. Nanti dia akan mengeluarkan nomor, ini adalah nomor material dokumen atau nomor good receipt. Teman-teman catat lagi, bukti bahwa teman-teman sudah punya dokumen penerimaan barang. Saya catat ya. 5, 0-nya 1, 2 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 8, seperti itu. Ji. Ya, silahkan. Uh, tadi, tadi apa, sih Ci? Mi, Migo, Cik. Migo, Migo. Tulisannya M-I-G-O. M-I-G-O. M-I-G-O. Bukan nol ya ini. Uh, kelihatannya kayak nol, tapi... Namun. Coba, ya? saya stop. Hosea boleh share screen. Oh, udah ada, Cik. udah ada, Cik, udah ada, Cik udah. apakah ketemu Migo yang good receive uh, purchase order kan? ya oh, oke okay, udah ada mau bantu share screen supaya sekalian ngulang uh, ininya oh boleh boleh silakan supaya teman-teman yang mungkin tadi saya kecepatan kan gak bisa diulang lagi teman-teman kalau udah nerima barang gak bisa bilang gak nerima ya betul ini Migo terus saya masukkan uh, nomor PO nya di atas Nomor PO yang tadi ya Cik Tuh, yang 45 sekian Bentar Saya foto tadi soal Adakah Satu di notepad? 123 tujuh delapan 18 Kayaknya kurang digitnya ya Enggak. Oh, eh, ini buat eh? Judiknya kurang kayaknya ya. Oh ya sab sabi, salah salah So450423@tut.com. 12, enter Ya. Oke, okay, turun ke bawah, scroll bar ke bawah. Kemudian tabnya pilih yang where. Karena kita perlu lihat, ini barang bakal datang dan ditaruhnya di gudang mana, di plan mana, storage location mana. Kalau sudah oke, okay, klik atau item oke. Okay. Terus di pause. Sip, betul. Oke, Cik. Terima kasih. Sama. Gimana cara untuk... Oh, iya. Jadi, teman-teman sudah membuat PO, terima barangnya. Nah, biasa kalau sudah terima barang, teh kita diam-diam aja sampai vendor itu mengeluarkan billing. Nah, kita mulai ditagi. Di kita namanya invoice verification. Saya langsung ke tiketnya ya. Kalau rootnya, teman-teman bisa lihat di bukunya. Tiketnya ini Miro, DM-nya 21N, kemudian Migo, kemudian Miro. Saya langsung ke invoice, tiketnya slash N, Miro. Di sini kita diminta untuk menginputkan tanggal invoice kita. Kita ngakuin eh, tagihannya itu kapan? Hari ini. Oke, okay, pilih tanggal hari ini. Kemudian setelah itu, biasanya vendor itu mengirimkan surat jalan kan, ke kita, surat tagihannya. Nah, kalau ada nomor yang perlu kita catat di sistem, kita catat di sini. Kalau di buku sih dimintanya tulisannya dari vendor tuh 234 nomor login. 234 pagar-pagar atau nomor login. Jadi tulis di sini 234, kalau punya saya berarti 00. Nah, ini tidak wajib, tergantung dari vendor kasih surat ke kita ada nomor nggak yang perlu kita catat sebagai referensi. Kalau sudah, kita tekan enter. Lihat ke bawah. Saya kecilin layarnya. Masukkan nomor PO pada bagian ini, teman-teman. Langkahnya agak sedikit berbeda dengan yang di buku, supaya kita betul-betul hitung -betul pajaknya sendiri, ya. Hitung dari hitungan kita, gitu ya. Jangan inputan dari buku karena takut transaksinya tidak sesuai. Nomor PO-nya adalah yang tadi, 45 sekian. Nomor good receipt tidak diinputkan di sini karena kita hanya bisa lakukan proses invoice verification ini. Kalau PO-nya sudah, good receipt-nya sudah, jadi itu tuh nyambung. Reference dokumen ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan PO-nya. Kalau di-enter, harusnya dia ada info barangnya yang kita pesan jumlahnya berapa, totalnya berapa. Kan kita satuannya itu 355 euro. Berarti 355 dikali sepuluh itu 3550. tuh ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau teman-teman lupa untuk eh, nggak lakukan good receipt, nggak terima barangnya, tidak punya material dokumen, maka di sini jumlah perhitungan ini tuh nggak muncul. Ketahuanlah bahwa teman-teman belum terima barangnya, tapi mau terima tagihannya. Jadi normalnya itu kita pesan PO, kemudian kita terima barangnya, baru kita ditagih. Jadi flow-nya lengkap gitu. Setelah itu, ini teh, saya maaf turun naik ya teman-teman. Totalnya akan ada di kanan sini. Nah, ini adalah total yang belum kena pajak. Untuk hitung pajaknya, kita perlu klik ini, teman-teman. Calculate tax. Jumlahnya akan jadi 4.224,5. Kenapa? Ini adalah jumlah dari 3.550 ditambah pajak 674,5. 674,5 dari mana? Kok bukan 10 ya? Karena kita di sini pakai perhitungannya yang input tax-nya 19%. Maka kalau dijumlahin, kalau nggak percaya ya hitung sendiri. 3.550 ditambah 6.74,5 jumlahnya itu 4.224,5 euro. Percaya apa percaya? Percaya ya. Nah kalau sudah percaya, mount ini harus diketik di sini. Itu adalah jumlah yang nantinya jadi utang kita. Saya tulis ya, 4.224,5 pakai koma. Di sini gambarnya warna merah. Kalau saya enter, dia berubah jadi warna hijau. Barulah kita tekan tombol pause. Nah ini saya sudah dapat nomornya, teman-teman. Catat lagi di Notepad, karena nanti kalau kita mau lihat keseluruhan struktur dokumen, kita butuh nomor invoice verification. Ini 5, 6, 6. oke, teman-teman. Saya lanjut ya. Nah, jadi ini sudah dapat nomor invoice-nya. Saya akan beresin dulu nih ke tempat yang teman-teman harus lihat. Strukturnya. Transaksinya itu namanya Mir 4. Ini enggak ada di buku. Teman-teman catat namanya Mir 4. Mir 4 ini dipakai buat lihat struktur dari transaksi kita. Nama transaksinya itu display invoice dokumen. Nah ini nomor invoice kita yang 51 sekian. Punya saya. Lalu teman-teman klik display dokumen. Kalau di Mir 4 muncul. Dia akan lengkap menunjukkan yang ini, show PO, show PO structure. Kelihatanlah bahwa ada PO-nya, kemudian ada good receipt-nya, ada invoice-nya. Nah, di sini berarti sudah lengkap teman-teman. PO-nya, good receipt-nya, invoice-nya. Beres, transaksi untuk proses pembelian. Silahkan kalau ada pertanyaan ya teman-teman. Tadi mir 4 itu buat apa, Ci? Buat lihat PO structure. Berarti benar kita udah bikin PO-nya, sudah terima barangnya good receipt, sudah setuju uh, setujui tagihannya invoice verification. Okay. Thank you. Oke, think teman Oke, teman-teman. Ya. Oh, uh, tadi apa aja, Ci yang harus ada? PO, good receipt, invoice verification yang ini. Kalau untuk lihat PO structure PO di mana sih structure. Mm -hmm. Ini namanya t MIR4. Oh ya, yeah. gaji. Jadi buat uh, procurement ME21N, MIGO, MIRO. Oke, okay, Ci. Thank you. Ci. Si. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya. Silahkan. Buatnya display PO doang. Uh, boleh share screen. Boleh, akan sudah saya buka. Ini kalau yang display PO otomatis apa? Ke yang terakhir kali dibuat. Cara biar gantinya gimana? Nomor PO-nya punya lebih dari satu nggak? Kalau nggak berarti uh, dia akan munculin yang sudah ada di transaksi terakhir. Punya, Cik. Kalau punya, klik yang other PO. Yang di atasnya ada menu. Nah, diklik. Kemudian masukkan nomor PO-nya. ya. Terus... Oh, muncul. Iya, muncul. Ya, ya, Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman silakan. Ada teman-teman silakan. Sudah berhasil dapat nomor PO, nomor good receipt, nomor invoice. Itu ketiga nomornya simpan teman-teman di notepad. Ya teman-teman begini aja catatan. Tanggal hari ini, nomor PO-nya berapa, nomor good receipt-nya atau material dokumen itu istilahnya. Kemudian nomor invoice-nya berapa. Karena nanti di unit 5, supaya teman-teman percaya, oh benar itu transaksi saya waktu kita belajar di unit 4. Kita mau selesaikan nih utang kita ke vendor. Teman-teman punya nomornya. Itu supaya kita mudah aja, ya teman-teman. Gak nyari-nyari lagi nomornya, maksudnya berhasil semua latihannya, teman-teman. Kalau berhasil, marilah ketua kelas silahkan memutuskan. Hari ini kita akan mengerjakan satu transaksi pembelian monitor, silahkan Nathan memutuskan mau belanja berapa. Itu yang akan jadi soal untuk teman-teman semua ya. 5 uh, PCC. 5? Iya. Yeah. Oke. Okay. Teman-teman akan lakukan transaksi. Mandiri. Belanja monitor jumlahnya 5. Nanti saya juga belanja sama 5 supaya kita transaksinya sama. Belanjanya ke vendor Baltus kode e, gudang yang nanti nerima barang ini sama persis dengan yang printer, kita pakai yang 1000 dan 0001 kemudian purchasing group company code, purchasing organization segala itu sama persis dengan yang waktu belanja printer silahkan dicoba ya teman-teman nanti nomor-nomornya minta dicatat di e, pas kehadiran kan teman-teman hari ini diminta untuk menginputkan nomor ya nomornya itu silahkan pakai nomor yang ini atau teman-teman mau titipkan yang tadi printer di kehadiran juga boleh, silakan. Tapi yang dicek sih yang, untuk yang monitor. Silakan. Sambil saya juga ngerjain ya, belanja printer. Kalau sudah selesai berarti shift sudah bisa, minggu depan kita akan lanjutkan ke penjualan. Teman-teman harus pastikan bahwa stoknya sudah punya printer dan monitor jelaskan ya teman-teman saya juga sambil mengerjakan punya saya belanja harga 355 euro juga 355 betul belanjanya 355 aja oke saya share screen tapi ini mah saya jawab sendiri ya teman-teman teman-teman kerjakan di layarnya masing-masing nggak wajib lihat ke punya saya maksudnya oke Cik, kalau purchase group itu sama ya, Cik. Purchase group sama. Itu tuh buat ngelompokin pembelian. Oh. Nomor kita aja seperti yang waktu dicatatkan di barang. Oke, okay. eh, nomor login. Barangnya berarti yang monitor Ini bukan BNM5 lagi ya, Cik? B. Lima yang mana? Eh, uh, Oh ya, kalau yang tadi kan yang... Uh, yang Twitter kan? B. Lima, purchase groupnya. B. B. Nomor login. Eh, sorry, sorry, ini saya salah. B. Nomor login. <laughs> Ingatnya, Pak. B. Nomor login. Betul, net price-nya tiga terus gudangnya, locationnya, coba enter, sip, nggak ada error, berarti Kalau materialnya ada. itu yang yang MMBB ya? MMBB monitor, nanti cek aja di sini apakah namanya sudah monitor? itu 7885 terus nomor PO-nya input di sini gudangnya udah oke, okay. item oke, okay. save lima enam dua tanggal hari ini referensi dokumennya ini kalau nggak diisi nggak masalah nomor PO nya input lagi nah sekarang totalnya tiga 1775 karena kan belinya cuma 5. Hitung pajaknya, kemudian tulis balance-nya di sini, 211225 Dari merah harus jadi hijau, pin enter dulu. Kemudian kita pause. Nomor invoice-nya sebulan dua sembilan sembilan. Kalau mau ngecek, mirip 4, itu apa ya? Sia? Ini punya saya, display dokumen. Dah lengkap tuh, belanja 5 ya? Betul ya? Silakan, teman-teman, ada pertanyaan? Cici, ya, Nathan, silakan. Oh, kita berarti langkah awal tuh create purchase order dulu ya? Ya, selalu PO dulu. Kok error errornya? Coba apa errornya? Iya, <laughs> kirim. Cik, referensinya diisi. Referensinya kalau dikosongin nggak apa-apa. Itu kan nomor dari vendor. Kalau nggak ada, kosongin aja. Yang monitor kita anggap kosong. Ya. Kayak gini cik. Coba ke kiri. Hmm. Masuk ke material, ke MM01. Pasti nggak ngisi accounting, kayaknya. Material. Uh, T-code-nya MM01. Ini di-cancel aja dulu. Oh, ini di-cancel. Atau kalau nggak, cobain net price-nya dihapus dulu, Nathan. Net price-nya dihapus, dia muncul error apa enggak? Kalau barangnya betul, kan harusnya enggak e, muncul error-nya. Net price-nya lebih dari oh. nol, ya. Di enter ini aja. di enter, di kan nah, hmm? enter, di enter, di enter, di enter, di enter, di enter, di enter, di lagi. di enter, di enter, enter, enter, di enter, enter, di enter, di mungkin tadi salah, oh, salah kak udah kok ini tak muncul error tuh boleh di ya oke okay. udah betul kok okay. mm. Thank you, ya sama-sama yang lain bagaimana bisa kita UTS seperti itu ya praktek nanti teman-teman transaksi beli terus kita jual itu soal UTSnya jadi harusnya teman-teman bisa ya Apakah berhasil, teman-teman? Sudah berhasil, teman-teman? Oke, sip. Saya anggap semua sudah berhasil ya. Ada satu tiket lagi buat pembuktian. Jadi kalau tadi teman-teman sudah lakukan transaksi, ada satu tiket lagi namanya MMBE. Ini adalah tiket untuk melihat stok. Misalnya kita ingin lihat stok yang printer ya, T strip. MMB strip nomor login. Kemudian kita execute. Nah, di sini kita kan tadi transaksinya 10 printer, maka di sini kita punya stok 10 untuk eh tempat ini, 1000, 1000 yang gudangnya 0001. Satu lagi kalau kita mau lihat yang monitor T strip MMBB nomor login. Kita punya stok 5. Nah, unrestricted stock ini adalah stok bebas. Jadi teman-teman boleh jual ini. Unrestricted stock itu tidak ada yang tidak ada yang booking, tidak perlu pengecekan lebih gitu ya. Kalau riset kan dari pesan. Di sini kita ini stok bebas, berarti nanti di pas penjualan kita bisa jual. Nama tikotnya MMBE. Saya catat di sini ya teman-teman. Ini untuk lihat stok. Menggunakan tikotnya MMBE. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu enggak, teman-teman? Cik. Ya, saya silakan. Aku mau nanya yang tadi lah, Cik, yang, yang pas lagi uh, create purchase order buat uh, monitornya. Boleh, Cik. saya boleh? Agak keras enggak? Aku mau nanya yang itu, sih yang buat monitor yang tadi bikin protest ordernya. Uh, mau share screen, Hosea? Silakan. Teman-teman, maaf, di tempat saya hujan. Jadi... Ini udah 100 sih so, uh, kolomannya. Udah ada, Ci. Oh, ya, oke. Okay. Yang mau uh, ditanyakan. Ini kan harusnya harusnya ngisi pen order ya, Ci, sama apa? Uh, Stores location. di kanan. Kok saya nggak bisa di nggak bisa digeser ya? Itu scroll bar-nya kayaknya uh, diturunin dulu yang kanan Hosea. Yang yang, kan, yang yang atas kanan. Kanan, kanan. Kanan Hosea. Ya, turun dulu. Ini ada scroll lagi di dalamnya ke atas. Saya. ini yang di tengah. Nah, saya ah. tadi nyari-nyari kok nggak bisa. Itu resolusi okay. si browsernya kayaknya. Jadi geser-geser. Oke, okay. Oke. Okay, okay. okay. Terima kasih, ci Sama. -sama. Cik, ini kayaknya Migo aku tadi aku masukin nggak ubah-ubah gitu, Coba dicek. Kasih share screen ke saya, Michael. udah kelihatan? Ya. Ini, Ini. bukan Migo. Ini me 21 M. Ayo, ter... ingat lagi, tiket istimewa, kalau kita mau ke transaksi lain, langsung pakai apa tambahannya. Eh, lupa Cik. Uh, slash, ya? slash N ya? N. Igo. Sip Oh ya, thank you ya, okay. Oh ya, pinjam layarnya Michael sekalian Teman-teman nanti eh. Mike pinjam layarnya eh, nanti, ya. kalian Kalau kita coba yang demo Teman-teman itu Kalau mau display eh, Material dokumen yang sudah kita punya Good Receipt-nya itu kan diubah jadi display kan Coba Mike, tunjukin Mike Di menu ya. Good Receipt ada tulisan display. Nah, jangan diklik ya, nggak apa-apa. Cuma lihat. kalau yang di demo, yang di yang sudah saya yang sudah saya rekam itu ada display. Itu buat ngelihat material dokumen. Nah, kalau nanti suatu saat sampai teman-teman masukin PO di situ nggak bisa bisa, pastikan di sini tuh tulisannya Good Receipt Purchase Order, teman-teman. Good Receipt yang kanannya Purchase Order. Mungkin pada saat teman-teman ngedisplay, lupa dibalikin modenya. Jadi makanya nggak bisa ngeproses matdoc, material dokumen. Jadi pastikan di situ good receipt, order, baru bisa masukin putsched order buat terima barang. Gitu ya teman-teman, itu catatan aja sih. Oke okay, Mike, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi kah? Kalau enggak ada saya akan kasih PR. PR-nya adalah kan apa namanya latihan sendiri udah bisa. Belanja udah bisa. PR-nya adalah ini. saya tulis di sini ya biar uh, ada catatannya. untuk minggu depan pastikan di MMBE teman-teman sudah ada stok segini Bentar. minggu depan di stok MMBE itu printernya sudah ada stok 100 dan Printernya, eh, Monitornya, ini jumlahnya juga 100. Berarti kalau teman-teman sudah lakukan transaksi yang tadi, teman-teman kan sudah belanja 10. Berarti teman-teman harus buat supaya belanja lagi 90. Yang ini teman-teman sudah belanja 5. Di sini berarti teman-teman harus belanja 95. Nah, masalahnya yang diminta adalah teman-teman harus belanja ke Baltus dalam satu PO isinya berarti printer Belanja 90, monitor belanja 95. Setelah itu, good receipt teman-teman harus jumlahnya cuma satu. Nggak boleh lebih dari satu. Dan terakhir, invoice teman-teman itu juga hanya satu untuk barang ini. Sampai sini instruksinya, jelas nggak teman-teman? Jadi teman-teman akan belanja lagi supaya stok MMBE-nya 100 dan stok monitornya 100 berarti kita belanja printer 90, monitor 95. Yang diminta ditugas adalah semuanya dikerjakan dalam 1 PO, 1 Good Receipt, satu Invoice Verification. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti akhirnya 1 PO, 2 Good Receipt, Oh, berarti ada berkurang sedikit ya yang diminta adalah satu PO satu good receipt satu invoice itu buat minggu depan jadi pada saat MMBE-nya dibuka kita sama-sama lihat stoknya 100 sampai sini apakah teman-teman oke okay? nah yang PR ini tidak perlu mengumpulkan apa-apa minggu depan aja kita eh, tunjukkan MMBE-nya benar bahwa monitor sudah 100, kemudian printernya juga eh, monitor sudah 100, printernya juga 100. Nah, saya kayaknya lihat Matthew eh, sudah lakukan transaksi ya. Matt, kamu kayaknya PO-nya punya lebih dari satu ya? Soalnya kemarin saya nyoba yang monitor sendiri, terus saya turut bikin yang lima, jadi sekarang totalnya ada 15. Okay. Apa -apa. Jadi kali menyesuaikan. nggak apa-apa. Nah, buat yang PR ini, Berarti khusus Matthew aja yang ditoleransi berapa, Matt 5 yang monitor jadinya 15 Jadi, ntar 15. oh udah 15. udah punya 10 berarti udah punya 15 belas. Hmm, C udah punya 15 berarti Matthew belanjanya 8,5 aja, Matt iya delapan lima, delapan aja ya. Cuma Matthew aja yang beda ya. Yang lain silahkan belanja 90 sama eh, 95 Sip teman-teman, silakan dioprek gimana caranya 1 PO, 1 good receipt, satu invoice. Ada pertanyaan atau mau langsung dikerjakan? Ini masih ada waktu. Kita bareng-bareng bikin supaya stoknya jadi 100 dan 100, jadi minggu depan nggak ada tugas. Boleh juga, silahkan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau duluan, boleh live meetingnya, silahkan. Tapi jumnya masih, masih ada. Yang pasti minggu depan di MMBE-nya di sini, ini kan saya punya masih 5. Sebentar lagi akan saya lakukan transaksi belanja 95 sehingga stok di sini jumlahnya 100. Teman-teman juga silahkan lakukan. Itu ya teman-teman. Silahkan. Oh, itu ya lihat stoknya tuh MMBE ya. MMBE, tiketnya MMBE betul. Ini ya catatannya yang tadi. Untuk lihat stok MMBE. Oke. Okay. Ditutup dulu aja ya. Jadi nanti bisa lanjut pekerjaannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Uh, Cip mau nanya, Cip. Boleh, Natan. Uh, apa? Tadi kan kau buat ngelihat stok kan uh, slash NMMBE, ya, Cip. Hmm. Nah, udah itu dia gimana, Cip? Execute. Di screen, -screen aja, Nathan. Oke, okay. kita Oke. Okay. Biar nah, sekalian ini. buat yang lain. Di input kode materialnya di tempat material. test strip yang, Ya, betul yang itu. Yang test tes, strip ini. test strip MMBB. Kalau BB berarti yang monitor ya. Eksek yang, yang, yang tadi saya. Yang baru tuh MMBB. Kalau MMBB monitor ya. Terus di oh. kirinya ada execute. Nathan mencet execute-nya di kiri. Ya. Hmm. Kayak kayak ini stoknya lima oh stoknya baru lima ya. okay. kita mintanya supaya itu jadi 100 ya hmm. kalau yang ini yang monitor aja ya? kalau yang printer berarti back aja karena nggak bisa langsung Oh hmm. terus kodenya diperulangin b-nya dihapus dieksekut lagi mmb Okay. 10 ya. eh. Betul, 10. Oke. Okay. Mungkin ini harus di-share lagi. Yang tadi dicoret harus di-share lagi. Jadi teman-teman, teman, intinya ini. Yang ini udah dibelanjakan, Kak eh, E sudah transaksikan tadi ya Nathan, 10 sama 5. Nah, kita belanja lagi 90 sama 95, tapi usahakan supaya itu ada di 1 PO, 1 good receipt, 1 invoice. Sip kah? Jangan satu-satu ya teman-teman ya. Jadi memang betul-betul satu PO isinya dua barang. Pada saat sip juga dua barang. Pada saat invoice juga langsung kita ngeproses dua barang. Jangan satu-satu, itu aja. Itu yang harus dicoba maksudnya. Ci yang tadi boleh di-SS dulu nggak, Ci? Boleh. Saya share lagi ya. Kecilin dulu biar... Gampang Silahkan Oke okay, thank you cip Sama-sama Oke teman-teman Kayaknya kita harus tutup nih meetingnya Supaya tidak keluar jawabannya ya teman-teman bener-bener coba Gimana caranya satu PO, satu good receipt, satu invoice 2 dua uh, Barang ya coba ya, siap ya. Oke, okay. yaudah saya tutup aja deh meetingnya Nanti lama-lama keluar jawaban Mari kita akhiri pertemuannya Saya akan end meetingnya, terima kasih teman-teman Bye Terima kasih Ci Thank you Ci, bye-bye Dicobain ya